Keselamatan kerja umum. Pengertian adalah keselamatan kerja adalah keselamatan dan kesehatan dengan mesin, pesawat, peralatan atau perlengkapan kerja, bahan, bahan proses, landasan lingkungan kerja, produk dan tata cara melakukan pekerjaan. Sesaran seluruh tempat kerja di darat, laut maupun udara, keselamatan kerja harus diterapkan pada tempat kerja di mana dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin pesawat oleh perkakas peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan kebakaran atau peledakan. dikerjakan pembangunan perbaikan perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya dan lain, lain sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, memadamkan kebakaran, mengurangi bahaya peladakan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat perlindungan diri pada pekerja dan lain, -lain sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jenis keselamatan kerja, kakak bidang kebakaran, kebakaran timbul karena perpaduan tiga unsur, yaitu oksigen, bahan mudah terbakar dan panas. Keselamatan kerja bidang mekanik, itu mesin-mesin, alat angkat dan angkut, kering, kecelakaan dapat terjadi karena roda-roda berputar, terjatuhnya barang yang diangkut atau terputusnya tali alat angkat atau angkut. Kecelakaan kerja, keselamatan kerja bidang listrik, berhubungan dengan listrik. Kecelakaan dapat terjadi akibat tersentuh aliran listrik atau hubungan pendek yang mengakibatkan kebakaran, keselamatan kerja bidang uap, dan bejana tekan. Kecelakaan kerja dapat terjadi akibat ledakan atau bocornya pesawat uap, atau bejana tekan. Kalau bidang konstruksi bangunan dan lift, itu akibat robohnya bangunan, kebakaran, gedung bertingkat, dan lain-lain. Kemudian penerapan keselamatan kerja, mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menciptakan kondisi lingkungan yang aman, menciptakan efisiensi produktivitas kerja, mencapai zero accident, mencapai standar OHSAS 18.001, dan pelaksanaan PP50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.